Rahasia lelaki sejati malam hari ini masih menemani malam hari Anda. Dan seperti biasa kita akan masih membahas mengenai menyembuhkan ejakulasi dini secara tuntas. Ini tema yang seru banget jadi Anda harus menyimak dari awal sampai akhir. Kita lanjutkan lagi jenggolan seru okay. banget kita ngobrolnya ini. Hmm. Kalau ngobrol, ngobrol tentang ejakulasi dini ini hmm. ya banyak yang bertanya pasti hmm. apakah ejakulasi dini ini bisa disembuhkan. Jawabannya okay. gimana nih Jang? Tidak akan pernah bisa sembuh jika hanya didiamkan. Kemudian tidak akan pernah bisa sembuh jika hanya minum obat kuat aja. Tidak akan pernah bisa sembuh jika dikip sendiri tanpa konsultasi, tanpa sharing yang diajak ngobrol cuma istrinya aja. istrinya juga nanti bisa melakukan perselingkuhan itu yang banyak terjadi mm -hmm. seperti itu. Karena ya itu tadi dia tidak pernah bisa puas. Ejakulasi dini masih bisa disembuhkan asalkan satu, Anda jangan pernah malu untuk berkonsultasi apalagi berobat. Kemudian yang kedua adalah memilih klinik yang cepat. ...tepat, aman, dan ampuh, seperti itu. Kemudian di klinik jenggulan, itu nanti penangannya sampai tuntas. Entah ejakulasi dini kah, entah lemah sahwat kah, apalagi impoten disertai penyebabnya apa. Satu, yang perlu diingat sekali lagi, jangan pernah malu dan untuk berkonsultasi langsung... ataupun berobat langsung untuk dan e, bertemu dengan e, kami di e, jenggulan, ya itu nanti hanya ada... ...di hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan juga hari Senin. Untuk bertemu dengan e, saya kembali di hari yang sama, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin tanpa diwakilkan terapi langsung oleh uh, saya mm -hmm. kemudian di pikiran ada beberapa SMS yang menanyakan apakah ketika terapi di klinik jenggulan nanti pakaian semuanya harus dilepas, ah, ini pertanyaan yang sangat gamblang dan memang harus saya jawab secara live, uh -huh. di klinik jenggulan jangan pernah uh, mengkhawatirkan apalagi istri-istri ini, ya jangan-jangan berobat ke klinik jenggulan, nanti diapa apa-apain <laughs> aman gitu ya, tanpa efek samping uh -huh. tanpa efek ketergantungan juga uh -huh. dan tetap aman tanpa harus buka baju, uh -huh. seperti itu, uh -huh. tapi difokuskan pada titik cakrasek Seksual. Karena pria sendiri memiliki uh, enam cakra seksual, di mana enam cakra ini harus hidup semua, karena ketika enam cakra ini salah satunya enggak nggak uh, bagus, nggak hidup, atau dia lagi kembang-kempis ya gitu ya, ini akan ada masalah ejakulasi dini. Pertahankan keperkasaan pria anda karena di mata wanita bukan hanya uang aja, bukan hanya wajah hmm. uh, tampan aja betul. kan, tetapi memuaskan hasrat hmm. seorang wanita pada saat bercinta adalah hal yang paling utama. <laughs> betul, betul banget, betul. ini yang di rumah ini yang istri-istri langsung mmm, ngelus dada Benar itu papa, gimana sih gitu <laughs> ya, langsung deh mereka benar membenarkan apa yang di, sudah dikatakan hmm. oleh Jenggulan. Terus lagi nih janggulan. Mm -hmm. Pertanyaannya yang selanjutnya adalah apakah ejakulasi ini bisa di, dialami oleh semua usia atau cuma mm -hmm. sebenarnya 40 tahun ke atas atau gimana nih janggulasi? Oke dari kasus-kasus yang mm -hmm. sudah kelahiran tahun 9183 lima ini kan masih sangat mudah mm -hmm. mereka sudah kena ejakulasi dini ya itu wow. tadi karena dia suka melihat video porno alias mm -hmm. video blue at, alias video yang Wawawan wow, lagi <laughs> wow, gitu ya. Nah uh -huh. akhirnya mereka karena belum menikah pasti larinya ke onani atau kocokan tadi. Nah padahal uh -huh. dia harus melihat efek sampingnya. Uh -huh. Secara medis uh, onani itu boleh akan tetapi hanya boleh dilakukan dalam waktu satu bulan sekali. Uh -huh. Pria sendiri mengeluarkan sperma kan dengan tiga cara dengan cara hubungan seksual. Kemudian onani, kemudian yang ketiga dengan cara mimpi basah. Lebih baik mimpi basah jadi uh, diempet aja lah ya, bagi yang belum menikah, kemudian membayangkan visualisasi, pasti nanti pada saat tidur bisa keluar sendiri lewat jalan yang sudah ada gitu. Okay. Jadi lebih aman tanpa efek samping ketika nanti ada loh yang baru nikah, uh, baru usia 3 minggu udah ejakulasi dinis istrinya ngambek tiap malam. Nah ini yang jadi kendala kan nah, disitu ya. Ini datang ke tempat gitu. Bukan ya? hanya satu atau dua tiga aja uh -huh. yang datang bahkan banyak sekali puluhan jadi ejakulasi dini ini bisa menyerang siapa aja pria mm -hmm. yang sudah dewasa, apalagi pria yang sudah kadang ya ada yang ditinggal istrinya merantau ke luar uh -huh. negeri atau ke luar kota uh -huh. atau yang sudah ditinggal nggak uh, ada istrinya karena faktor mungkin kematian ataupun uh -huh. sebab perceraian jika terlalu lama anda menduda, ini bisa mengakibatkan ejakulasi dini ketika nanti punya pasangan yang baru karena uh -huh. alat vital pria beda hukum Ketika yang sudah menikah dengan yang belum Jadi ada luar salah gitu Kalau yang aha, sudah menikah aha. kemudian tidak digunakan lagi Nanti bisa ada luar oh, Jangan sampai ya, itu terjadi kan. Jadi jangan melajang sendirian bagi pria-pria Saya semangatin untuk langsung menikah lagi aja Oh langsung iya, Ini jenggulan sendiri yang menyemangati ya Jenggulan karena acara ini begitu hmm. luar biasa Dan ditonton hmm. oleh banyak sekali pria hmm. Wanita yang sedang mungkin mencari solusi hmm. Untuk uh, keperkasaan atau untuk hmm. hubungan rumah tangga mereka ya. ya. Terus ini nih Jeng kalau mungkin Pak Besta yang ada di rumah hmm. yang usianya udah lanjut nih, hmm. aja, ya. Pertanyaannya adalah kadang mereka, aduh, apakah udah lanjut tapi tetap bisa uh, melakukan terapi di tempat jenggulan? Hmm. Mungkin mereka ada beberapa keluhan tetap bisa nggak sih, walaupun mungkin usianya udah lanjut nih, ajeng. Ya. Oke, okay. hmm. uh, seksual sendiri tidak terbatas usia sebenarnya, apalagi kita bicara mengenai pria sampai usia berapapun Gairah seksual pria ini akan tetap muncul, akan tetap timbul, akan tetap hadir seperti itu. Cuma bedanya adalah apakah si pria ini bisa menyalurkan hasrat birahinya itu dengan sempurna atau mm -hmm. tidak. Jadi ketika ada seorang pria usianya, berapapun usia Anda, jangan pernah merasa diri Anda ini tua, akan tetapi segera diperbaiki segera disembuhkan, segera ditangani dimanapun Anda berada segera langsung datang di klinik jengulan karena di klinik jengulan akan memberikan solusi yang paling cepat, tepat, aman dan ampuh, tanpa efek samping tanpa ketergantungan tentunya, jadi hmm. lebih aman. Yang terpenting adalah ada beberapa pertanyaan yang mengatakan bahwa eh, apakah di klinik jenggulan hasilnya langsung bisa dibuktikan. Kadang ini harus melihat eh, faktor penyebabnya apa. Kalau faktor penyebabnya karena eh, diabetes, karena sering eh, onani, kemudian sering konsumsi obat kuat, apapun jenis dan bentuknya, entah yang dioles, tisu, dan lain sebagainya, pasti ada, tapi step by step, tapi pasti bisa dipulihkan secara total Seperti itu hmm, Oke, okay, hmm. baik ya, sudah komplit banget hmm. dijawab oleh Jong Terus lagi nih, jang, ada beberapa kasus nih hmm. Salah satunya adalah contoh mereka uh, Seseorang punya gairah seks yang tinggi nih, hmm. Terus lagi, ketika mau mulai Sudah loyo duluan nih oh, iya, kan? Karena ada banyak yang mengalami kayak gini hmm. Terus ada juga yang sudah penetrasi Tiba-tiba di tengah jalan juga loyo hmm. Ini kalau untuk kasus-kasus kayak ini gimana ya Jeng ya? Oke, okay. mm -hmm. bagi kasus-kasus seperti ini banyak sekali pria yang aktivitasnya sering duduk, sering berdiri, kemudian terlalu capek, terlalu lelah, emosional berlebih, dia punya darah tinggi, dia tidak mengutamakan seks, dia bisa kena yang namanya lemah sahwat. Mm -hmm. Lemah sahwat sendiri adalah sulit memulai tingkat ereksi, ereksi itu apa? Ketegangan seperti itu ya, mm -hmm. ketegangan Mister P ataupun alat vital ini jadi kadang ada yang sulit untuk memulai. Kadang ketika sudah bisa ereksi, tiba-tiba loyo di jalan Kadang untuk memasukkan aja Itu butuh dorongan tangan ah, Ini betapa hancurnya hati wanita anda gitu. Berapapun usia wanita Ketika seorang pria terkena gangguan seksual lemah sahwat itu yang paling tingkatan yang paling mengerikan menurut saya karena hmm. saya sendiri sebagai seorang wanita dan kita nggak hmm. mungkin dong kita menginginkan pria itu mengalami lemah sahwat dan lemah sahwat sendiri bisa diderita oleh uh, pria manapun, usia berapapun nggak mungkin misalnya kita sebagai uh, muda-mudi gini ya, muda-mudi, hmm. muda -muda muda -muda muda -muda gitu ketika hmm. kita mau menikah, hmm. kita mau merit misalnya kita tanya, lu ngalamin ejakulasi dini nggak, lemah sahwat nggak nah, kan juga itu tanya ya? tapi ketika kita buka hmm. kado ternyata jika hasilnya lemah sahwat ini memang kado hmm. terburuk tapi hmm. Jika anda memiliki lemah sahabat gangguan ejakulasi, diri, uh -huh. jangan pernah khawatir karena di klinik jenggulan mampu mengatasi masalah anda tanpa masalah lagi. Hmm, gitu. Kalau itu tadi berbicara tentang loyo ya. Ah, okay. Satu lagi nanti akan kita bahas, hmm. tapi ternyata harus break dulu okay, ya sila. Kita akan uh, kelanjutkan nanti. Eh, tapi untuk anda sekali lagi yang bertanya-tanya dari tadi alamatnya di mana sih tempatnya jenggulan? Pengen langsung datang nih besok nih. Silakan anda bisa langsung datang di Jalan Slamet Riyadi di Kerapia RT 1 RW 10 Kartosuro Solo atau di Selatan Benteng bekas Keraton Kartosuro. Sekali lagi untuk Detail alamat anda boleh catat, boleh direkam juga pakai handphone anda nih ya dari Gapuro Keraton Kartosuro anda masuk saja lurus, kemudian nanti ikuti saja benteng ya. Nanti akan ada tulisan yang e, bertuliskan klinik jenggulan dan ini untuk klinik jenggulan sendiri tepat berada di depan benteng bekas Keraton Kartosuro. Nomor teleponnya monggo silakan dicatat 081225707528 atau di 08540788411 terus satu lagi ada di 08747421805 nol dan buka praktiknya setiap hari pemirsa ya mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore tapi untuk ketemu jenggulan sekali lagi hanya ada di Jumat, Sabtu, Minggu dan Senin ya jadi buruan Anda bisa langsung datang besok terus lagi nanti kita masih akan lanjutkan lagi mengenai sperma encer tuh ya Anda pernah ngalamin nggak nih nanti kita akan mendapatkan jawabannya langsung dari jenggulan tapi setelah yang lewat satu ini